Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di ruang belajar Asripedia Buat kalian yang baru bergabung di channel ini Perkenalkan saya Kak Asri Fatun Agustini Saya seorang pengajar matematika di ruang guru Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal Dan bagaimana pembahasannya untuk latihan 2 persamaan linier satu variabel pada buku LKPD Matematika MGMP Bantul Yogyakarta ini merupakan materi kelas 7 ya nomor satu Perhatikan kalimat terbuka pada tabel berikut. Berilah tanda centang untuk pernyataan yang sesuai. 3n dikurang 4 sama dengan 20. Di sini, relasinya adalah sama dengan. Kemudian, untuk variabelnya, yaitu yang berupa huruf ya, abjad, yaitu ada variabel n. Dengan pangkat tertinggi variabelnya adalah 1. Sehingga, karena memiliki variabel satu dan pangkat tertinggi variabelnya juga satu maka disebut persamaan linear satu variabel. Kita lanjutkan ke nomor 2 3 x dikurang dua sama dengan lima. di sini relasinya adalah sama dengan dengan variabelnya adalah variabel x dan pangkat tertinggi dari variabelnya yaitu satu sehingga disebut persamaan linear satu variabel. Selanjutnya ke nomor 3 di sini relasinya adalah sama dengan yaitu persamaan ya dengan variabelnya ada variabel x dan ada variabel y sehingga variabelnya ada dua nih pangkat tertinggi variabelnya adalah satu Nah karena memiliki variabel lebih dari satu maka bukan persamaan linear satu variabel ya tetapi persamaan linear dua variabel lanjut ke nomor 4 2x kuadrat ditambah 7 sama dengan 25. Dengan relasinya adalah sama dengan variabelnya yaitu x kuadrat. Pangkat tertinggi variabelnya yaitu 2 ya, x pangkat 2. Nah, pangkatnya itu yang ini. Nah, karena memiliki pangkat variabel lebih dari satu maka ini bukan persamaan linear satu variabel. Tetapi merupakan persamaan kuadrat. Lanjutkan nomor 5. 5B sama dengan 4B dikurang 10. Nah, di sini kita bisa menyederhanakan terlebih dahulu ya. Supaya lebih jelas, oke, kita mau menyatukan variabelnya terlebih dahulu. 5B dikurang 4B yaitu B saja sama dengan min 10 Nah coba teman-teman perhatikan Mungkin di nomor 5 ini 5B sama dengan 4B dikurang 10 Sekilas terdapat variabelnya ada dua ya Tetapi di sini kan variabelnya sama Sama-sama B gitu Dan juga relasinya juga sama dengan Dengan pangkat tertinggi dari variabelnya yaitu 1 Nah, sehingga untuk soal nomor 5, 5B sama dengan 4B dikurang 10, merupakan persamaan linear satu variabel. Lanjut ke nomor 2, nilai X yang memenuhi min 3X ditambah 4 sama dengan 76. Nah, langkah pertama, yuk kita pahami bareng-bareng. Pertama kita ngapain? Jadi langkah pertama kita menghilangkan konstantanya. Nah konstantanya di situ berapa teman-teman? Konstantanya adalah 4. ya. Gimana caranya supaya 4 itu bisa jadi nol? Berarti kita harus menjumlahkan dengan inverse. Inverse itu kebalikan, kebalikan dari plus empat adalah berapa? Yaitu min. 4 nah sehingga kedua ruas kita jumlahkan dengan inverse dari plus 4 yaitu min 4 Yuk kita mulai min 3x ditambah 4 dikurang 4 sama dengan 76 juga harus kita kurang dengan 4 min 3x plus 4 dikurangi 4 itu 0 sehingga diperoleh min 3x saja 5 76 dikurangi 4 yaitu 72 nah kita mau mencari nilai X nya saja nih teman-teman gimana ya caranya berarti kedua ruas harus kita bagi dengan koefisien dari X nya koefisien X nya itu min 3 berarti kedua ruas kita bagi dengan negatif 3 min 3x dibagi min 3 diperoleh X kemudian 72 dibagi min 3 positif dibagi negatif tentu saja negatif 72 dibagi dengan 3 yaitu 24 nah sehingga nilai X yang memenuhi adalah negatif 24 sehingga jawabannya yang B gitu ya mudah kan yuk lanjut ke nomor 3 jika X adalah penyelesaian dari 5X dikurang 8 sama dengan 3X ditambah 12, nilai X plus 3 adalah? Nah, sekarang seperti yang kakak sampaikan sebelumnya, apabila ada variabelnya sama, maka variabelnya disatukan terlebih dahulu. Oke, kita mulai. Nah, di sini kan uh, plus 3X ya sehingga kita langsung saja kita satukan jadinya 5x min 3x dikurang 8 sama dengan 12 nah 5x dikurang 3x yaitu 2x nah di sini ada konstantanya yaitu min 8 inverse dari min 8 itu berapa teman-teman yaitu plus 8 ya sehingga kedua ruas harus kita jumlah dengan 8 berarti 2x min 8 plus 8 sama dengan 12 ditambah 8 2x min 8 plus 8 hasilnya adalah 2x sama dengan 20 nah kita mau mencari nilai X saja berarti kedua ruas kita bagi dengan koefisien dari X Koefisien dari X itu adalah 2. Kedua ruas kita bagi dengan 2 ya. 2X dibagi 2 yaitu X. 20 dibagi 2 yaitu 10. Sehingga penyelesaiannya untuk X plus 3 adalah 10 ditambah dengan 3. Berapa tuh? Yaitu 13 gitu ya. Sehingga jawabannya yang D. Lanjut ke nomor 4. Diketahui keliling persegi panjang 94 cm Nah kita ilustrasikan dulu teman-teman Persegi panjang kira-kira gambarnya kayak gimana ya Oh seperti ini Kemudian kelilingnya itu ternyata 94 cm Dengan panjangnya adalah 5x ditambah 2 Dan lebarnya itu 2x ditambah 3 Nah, teman-teman kan tahu bagaimana rumus mencari keliling Keliling persegi panjang berarti dari sini Kemudian ke sini Kemudian ke sini lagi Mengikuti garisnya ini ya Kemudian kembali ke titik awalnya Nah, berarti keliling itu adalah dua kali panjang ditambah lebar Kerjakan dalam kurung dulu ya Baru nanti dikali 2 nah diketahui bahwa panjangnya itu 5x ditambah 2 kelilingnya itu 94 berarti 94 sama dengan 2 dikali 5x ditambah 2 ditambah dengan lebarnya yaitu 2x plus 3 Nah kalau sudah kita mau menyederhanakannya dulu nih teman-teman dengan cara karena ini adalah dua dikali dengan cara kedua ruas kita bagi dua ya sehingga diperoleh 94 dibagi dua yaitu 47 dan pada ruas kanan 2 dibagi dua itu satu sehingga dapat langsung kita tulis 5x ditambah kita urutkan yang xx nya ya 5X ditambah 2X, ditambah 2, ditambah 3. 47 sama dengan 5X ditambah 2X. 5 ditambah 2, 7X ditambah 2, tambah 3, yaitu 5. Nah, di sini ada konstantanya 5. Kalau gitu, kita harus menjumlahkan kedua ruas dengan inverse dari 5. Inverse-nya dari 5 itu adalah min 5. Kedua ruas kita jumlahkan ya dengan min 5 sehingga diperoleh yang ruas kiri 47 kurang 5 sama dengan 7x plus 5 dikurang 5. 47 dikurang 5 yaitu 42 sama dengan 7x. Nah, kakak lanjut di sebelah sini. Supaya lebih mudah kita... Pindah ruasnya ya 7x sama dengan 42 Sehingga diperoleh x aja Yaitu kedua ruas harus kita bagi dengan koefisien dari x Yaitu dibagi dengan 7 7x dibagi 7 yaitu x saja 42 dibagi dengan 7 yaitu diperoleh 6 Sehingga x nya adalah 6 Nah kalau begitu panjangnya berapa teman-teman ini ya panjangnya kan tadi 5x plus 2 X nya kita ganti dengan 6 kita substitusikan 5 dikali dengan 6 yaitu 30 30 ditambah 2 32 sehingga panjangnya kita peroleh 32 sekarang lebarnya berarti 2 dikali dengan 6 yaitu 12 ditambah dengan 3 yaitu 15 lebarnya adalah 15 sehingga jawaban yang tepat adalah yang C nah mudah kan sekarang lanjut ke nomor 5 penyelesaian dari 3x plus 5 sama dengan 5x dikurang 7 nah supaya lebih mudah kita satukan yang ada variabel x x nya ini Nah kita bawa ke ruas kiri ya 3x Dikurang 5x Nah nah trik mudahnya gini teman-teman Kalau mau memindahkan dari ruas kiri ke ruas kanan Atau dari ruas kanan ke ruas kiri Maka tandanya itu kebalikannya Nah ini kan ruas kiri dan yang ini ruas kanan ya Tadi 5x itu ada di ruas kanan Karena kita satukan ke ruas kiri Maka di sini kan plus ya kita uh, pindah ke ruas kiri jadinya disini min 5x trik mengingatnya gitu aja sih kemudian yang 5 plus 5 ini mau kita uh, hilangkan berarti kedua ruas harus kita jumlahkan dengan inversnya nah plus 5 itu inversnya berapa yaitu min 5 oke kedua ruas kita jumlahkan dengan min 5 Terlebih dahulu kita hitung ya 3x dikurang 5x yaitu min 2x kemudian plus 5 min 5 sama dengan min 7 dikurang dengan 5. Min 2x sama dengan min 7 min 5 yaitu min 12. Nah agar memperoleh nilai x saja berarti kedua ruas harus kita bagi dengan koefisien dari x yaitu min 2. Min 2 X dibagi min 2 yaitu X Min 12 dibagi min 2 yaitu 6 Sehingga nilai X yang memenuhi adalah Yang C ya sama dengan 6 Nah begitu mudah kan? Sekarang kita lanjut ke nomor 6 Diketahui X dikurang 1 per 3 sama dengan 2 X ditambah 2 Nah disini trik mudahnya kita bisa melakukan perkalian silang teman-teman Nah jadi 2 kita kali dengan X-1 kemudian 3 kita kali dengan 2x plus 2 sehingga diperoleh 2 dalam kurung X-1 3 dikali 2x plus 2 sehingga diperoleh 2 dikali X min 1 2 kali X, kita kerjakan satu-satu dulu, yaitu 2X 2 dikali dengan min 1, yaitu min 2 sama dengan 3 dikali 2X, yaitu 6X, 3 dikali dengan 2, yaitu 6 nah sekarang kita pindah ke satu ruas ya untuk yang variabelnya X ini sehingga diperoleh 2 x min 6x min 2 sama dengan 6 kemudian di sini ada konstantanya min 2 nah inverse dari min 2 yaitu plus 2 sehingga kedua ruas kita jumlah dengan 2 2x min 6x min 2 plus 2 sama dengan 6 ditambah 2. 2x dikurang 6x, yaitu min 4x, sama dengan 8. Nah, untuk mencari nilai x saja, kakak lanjut di sini ya. x sama dengan, berarti kedua ruas harus kita bagi dengan koefisien dari x-nya. Koefisien dari x-nya itu min 4, kedua ruas kita bagi dengan min 4. Min 4x dibagi min 4, yaitu x, 8 dibagi min 4, yaitu min 2 sehingga nilai X plus 1 adalah Min 2 ditambah 1 yaitu min 1 Sehingga jawabannya adalah yang B Lanjut ke nomor 7 Lebar suatu persegi panjang adalah 10 cm kurangnya dari panjangnya Yuk kita coba ilustrasikan dulu misal sini adalah sebuah persegi panjang dengan lebarnya itu merupakan 10 cm kurangnya dari panjang berarti panjang dikurangi 10 dan sini tetap panjang ya nah jika keliling persegi panjang 80 cm nah Rumus untuk keliling persegi panjang adalah 2 dikali panjang ditambah lebar itu sama dengan 80. Dengan panjangnya itu P. Dan lebarnya adalah P dikurang 10. Sama dengan 80. Nah, kita e, menyederhanakan dulu yuk. Kedua ruas kita bagi dengan 2. Karena di sini ada dua dikali ya. Sehingga diperoleh. 2 dibagi 2 itu 1 sehingga tinggal P ditambah P dikurang 10 sama dengan 80 dibagi 2 yaitu 40 P tambah P yaitu 2P min 10 nah inverse dari min 10 yaitu plus 10 sama dengan 40 ditambah 10 sehingga diperoleh 2P sama dengan 50 nah kita mau mencari nilai P aja nih teman-teman Berarti kedua ruas harus kita bagi dengan koefisien dari P, yaitu 2. Kita akan lanjut di sini ya. 2P dibagi 2, yaitu P, 50 dibagi 2, yaitu 25. Sehingga panjangnya adalah 25 dan lebarnya tadi, P dikurangi 10. 25 dikurangi 10, yaitu 15. Sehingga luasnya, kakak lanjut di sampingnya lagi. Luas pada persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Sehingga panjangnya 25 dikali dengan 15. Nah, 25 dikali dengan 15 berapa tuh teman-teman? Yaitu 375. Nah, karena di sini CM, berarti ini CM pada luas itu satuannya selalu kuadrat sehingga diperoleh jawabannya yaitu yang C lanjut ke nomor 8 perhatikan persamaan-persamaan berikut dari persamaan-persamaan di atas yang ekuivalen adalah nah caranya kita mencari dulu teman-teman nilai X nya itu berapa nah untuk persamaan yang satu ya nilai X nya itu sama dengan kedua ruas berarti kita kurangi dengan 2 X plus 2 dikurangi 2 yaitu tinggal X, 5 dikurangi 2 yaitu 3 kemudian untuk yang uh, II X plus 3 dikurang 3 sama dengan 9 dikurang 3, sehingga diperoleh X sama dengan 6 nah, beda ya X sama dengan 3, X sama dengan 6 kemudian Uh, kakak lanjut di sini 2x plus 4, nah kedua ruas kita jumlahkan dengan invers dari 4, yaitu min 4 sama dengan 10 dikurangi 4 sehingga diperoleh 2x sama dengan 6, kalau begitu nilai x, kedua ruas kita bagi dua yaitu 2x dibagi 2 itu x, 6 dibagi 2 yaitu 3, nah di disini uh, untuk i nilai x nya sama dengan 3, dan iii nilai x nya sama dengan tiga juga berarti antara i dan uh, iii itu equivalent ya karena memiliki nilai x yang sama nah kita mau cari nih yang keempat ini nilai x nya berapa ya berarti kedua ruas kita jumlah dengan inverse dari 6 kebalikan dari 6 yaitu min 6 18 dikurangi 6 sehingga diperoleh 3x sama dengan 12 kalau begitu nilai x adalah kedua ruas ini harus kita bagi dengan tiga ya, 12 belas bagi tiga yaitu 4. Nah sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang d. Nah demikian pembahasan untuk latihan dua pada materi persamaan linear dua variabel. Semoga dapat dipahami, apabila video ini bermanfaat jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya untuk terus mendukung channel ini. Terima kasih kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semangat belajar!